Patok 45 Juta Euro untuk Hendrik Hendrik saat ini menjadi salah satu prospek terpanas di dunia sepak bola. Menurut laporan dari George di dikutip marka, Hendrik diyakini mematok sekitar 40 juta euro. Palmeiras percaya nilai pasar sang pemain bisa naik hingga 60 juta euro. Palmeiras terbuka untuk negosiasi dan dapat mencapai kesepakatan dengan angka sekitar 45 juta euro. Mereka pun menginginkan tambahan dan bonus yang dapat membuat nilai total menjadi 60 juta euro. Dari sekian peminat, El Real paling serius mengawasi perkembangan Wonderkid berhasil itu. Klub ibu kota Spanyol itu optimis dan yakin, Andrik bisa mengikuti jejak Vinicius Junior dan Rodrigo. Melansir Marka, Johnny Lafat sempat melihat langsung pertandingan Andrik. Sosok pemandu bakat veteran itu sepenuhnya mendukung langkah Los Blancos. Media Spanyol mengklaim penandatanganan Hendrik akan segera direalisasikan beberapa minggu mendatang. Hendrik memiliki klausul pelepasan sebesar 60 juta euro, tetapi Real Madrid hanya ingin mengeluarkan 45 juta euro, biaya yang mereka keluarkan untuk Vinicius Jr. Hendrik menerima kontrak profesionalnya di Palmeiras pada 21 Juli 2022. Dia akan terhubung dengan klub Serie A hingga 30 Juni 2025. Striker kelahiran 21 Juli 2006 ini berhasil menarik perhatian dunia, usai mencetak enam gol dan tujuh pertandingan di ajang Colvinia. Dia kini telah tampil dalam empat laga dan mencetak dua gol di Serie A Brasil dan meyakini pencetak gol termuda dalam sejarah Palmeiras, yakni 16 tahun dan 96 hari. Inikah penerus Casemiro di lini tengah Real Madrid? Klub Liga Real Madrid dilaporkan masih ingin merekrut gelandang bertahan baru di tahun 2023. Terbaru, El Real dilaporkan ingin mengamankan jasa Moises Caicedo dari Brighton. Di musim panas kemarin, Madrid kehilangan salah satu pemain inti mereka. Los Blancos memutuskan untuk melepaskan Casemiro ke Manchester United. El Real sendiri sebenarnya memiliki Aurelien Chouamani yang musim ini menempati posisi yang ditinggalkan Kezemiobo. Di Namun, Encelotti dilaporkan masih menginginkan gelandang bertahan baru. Dilansir di Chages, di Encelotti sudah menemukan kandidat untuk posisi tersebut. Sang manajer ingin mengamankan jasa Moises Caicedo dari Brighton. Menurut laporan tersebut, Encelotti sangat tertarik untuk mengamankan jasa Caicedo di tahun 2023 nanti. Ia menilai sang gelandang berkembang dengan pesat di musim ini. Semenjak jadi starter reguler, pemain timnas Ekuador itu juga semakin gacor di lini tengah Brighton. hand. menilai Kaikedo bisa jadi pesaing yang bagus bagi Chouameni, jadi ia tertarik untuk merekrutnya di tahun 2023 nanti. Menurut laporan tersebut, Real Madrid saat ini masih belum membuat pergerakan berarti untuk merekrut Kaikedo. Mereka masih dalam tahap see. Mereka ingin mengamati perkembangan sang gelandang selama semusim ini. Mereka tidak mau beli kucing dalam karung mengingat Kaik Ke baru tampil apik di musim ini. Jika sang gelandang bisa mempertahankan performanya hingga akhir musim, baru Madrid akan bergerak mengamankan jasanya. Enselotti puji perkembangan para pemain muda Real Madrid Pelatih Royal Madrid, Carlo Ancelotti, memuji perkembangan pemain muda timnya setelah menang 5-1 atas Celtic pada pertandingan terakhir grup F Liga Champions di Stadion Santiago Bernabeu. Ancelotti mengatakan pemain muda seperti Rodrigo, Vinicius Junior, dan Federico Valverde mengambil peran penting di dalam tim Real Madrid di laga tersebut. Mereka tidak memiliki batas. Mereka melakukannya dengan baik dan memiliki kemungkinan untuk meningkat di berbagai aspek. Rodrigo, Vini, dan Valverde melakukannya dengan baik. Ujar Encelotti dilansir laman resmi klub, Kamis. Tak memiliki karim telah menambahkan lebih banyak tanggung jawab kepada semua orang di pertandingan, terutama lini depan. Mereka mengemban tanggung jawab ini dan mereka menyampaikannya. Selain itu, Encelotti juga memuji gol yang dicetak oleh Valverde pada menit ke-71 setelah menerima umpan dari Lucas Vasquez dan membuat Real Madrid kalah itu unggul 5-0. Menurut Ancelotti, Valverde memang memiliki kapasitas untuk mencetak lebih banyak gol, dan sebenarnya pemain asal Uruguay itu memiliki peluang untuk mencatatkan lebih dari satu. "Itu akan bagus bagi dia untuk mencetak lebih banyak gol karena dia memiliki tendangan yang bagus. Dia memiliki kapasitas untuk mencetak banyak gol," ujar Ancelotti. Berkat kemenangan ini, Real Madrid memastikan diri keluar sebagai juara grup F Liga Champions dengan torehan 13 poin dari 6 pertandingan, unggul 1 poin dari RB Leipzig di posisi kedua. Tampil impresif di Liga Champions, Encelotti puji Asensio. Real Madrid sukses menang dengan skor 5-1 dalam laga terakhirnya melawan Celtic. Lima gol yang dicetak berasal dari lima pemain yang berbeda seperti Luka Modric, Rodrigo, Marco Asensio, Vinicius JR, dan Verva Verde. Ancelotti merasa jika timnya tak menunjukkan performa negatif dalam pertandingan tersebut. Tak ada kelemahan pada laga tersebut meski kami kebobolan. Celtic mencetak gol melalui tendangan bebas. Kami bermain baik di awal laga, kami tak mendapatkan masalah apapun dan layak berada di posisi pertama. Ucapnya seperti dua rekan marka. Encelotti juga memuji performa Asensio yang mencetak satu gol dalam laga tersebut dengan sangat baik. Ia juga berperan dalam gol pertama Real Madrid dan memporak pertahanan Celtic sebelum gol pertama tercipta. Asensio menampilkan yang terbaik pada pertandingan. Ia bekerja sama dengan baik dengan Valverde, ia bermain efektif, sikapnya meski tak bermain sangat bagus dan ia tak pernah menunjukkan sikap negatif. Saya tak punya keraguan dengannya, tambah Carletto. Asensio berharap performanya bisa meyakinkan Luis Enric untuk dibawa ke Piala Dunia 2022 bersama timnas Spanyol kelak. Masih belum diketahui apakah Enric bakal menyertakan namanya atau tidak, mengingat di pos yang sama tersemat nama Ferran Torres dan Jeremy Pino.